Channel like. Juslin and subscribe. <tuk> <tuk> Allah, iya ya saudara Gifari. bin Bapa... Siapa? Muhammad juga alam Allah Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah, wasehahdu anna Muhammadur wa Rasulullah. Wahai saudara gifari bin Muhammad Najib, saya nikahkan dan saya kawinkan anak saya yang bernama. Verani Citra Fadalia Kepada engkau Dengan mas kawinnya Yang tersebut dibayar tersebut, kan? nah, semuanya, semuanya. Tersebut. Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ashadu Allah Illa Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Wahai saudara Gifari Bin Muhammad Najib Saya nikahkan dan saya kawinkan Anak saya yang bernama perani Citra Padalia kepada engkau dengan mas kawinnya lokal mulia seberat 10 gram dan uang senilai rp rupiah dibayar tunai Saya terima nikahnya dan kawinnya Vera Citra Fadalia binti Effendi Sulistiono dengan mas kawinnya tersebut tunai Sah sah sah sah nah. Terima kasih. <laughs> Kebalik gandengnya. <laughs> <coughs> pada hari ini Ahad tanggal 26 Februari 2023 saya Ifari bin Muhammad Najib berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Ferani Citra Padalia binti Evan Disulistiono dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq ta sebagai berikut apabila saya satu meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut, dua tidak memberikan memberi nafkah wajib kepada tiga bulan lamanya, kepadanya tiga bulan lamanya, tiga menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau memberikan membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama enam bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan. Kepada pengadilan agama Maka apabila gugatan yang diterima oleh pengadilan tersebut Kemudian istri saya membayar Uang sejumlah rp ribu Sebagai iwat atau pengganti kepada saya Jatuhlah talak saya satu kepadanya Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa Untuk menerima uang buah tersebut Dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Untuk keperluan ibadah sosial Terima 26 Februari 2023 Suami Ivarim